waktu, waktu tidak menyembuhkan tapi waktu bisa mencegah yang namanya gegabah, saya kasih waktu dulu seperti orang kalau mau ngamuk gitu marah gitu hitung sampai 10, saya nggak hitung sampai 10 saya 10 kali doa dulu mungkin berhari-hari kemudian, minggu-minggu bulan-bulan atau tahun lalu saya baru mengerti maksud Tuhan di balik semuanya barulah saya menjelaskan selengkapnya saya dorong anda juga sama, jangan sampai kita banyak bicara dalam banyak bicara ada banyak kesalahan. Apalagi untuk menjelaskan diri sendiri saat emosi. Berdiam dirilah. Nantikan dia. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. It's useless. Bukan hanya percuma tak berguna. Itu hanya menjebak Anda. Siapa yang menjebak Anda? Anda sendiri. Siapa yang menjebak kita? Kita sendiri menjebak diri sendiri. Bahayanya lidah itu loh. Lidah itu disulut api.